CLI nya sudah terinstall kita bisa cek uh, dengan command view version ini ada di versi view CLI 504 sekarang kita akan uh, buat sebuah aplikasi website pertama kita ya, menggunakan Vue.js, uh, caranya dengan ketik command view, create uh, misalnya kita akan kasih nama directory project kita itu adalah misalnya ini saya kasih nama Project directory websitenya my App. kita hit enter uh, tunggu sedang loading ini kita uh, diberi beberapa opsi ya kita pilih yang manual manual select ini kita tinggal uh, apa ya tekan Space space ini Space kemudian kita pilih beberapa yang kita butuhkan saya butuh Router nah, ini juga Progressive Web sama Vuex oke okay, kita hit enter dan kita pilih versinya saya pilih yang dua dulu ya yang stable kemudian ini Router yes kita pilih yes sebagai model historinya ini kita pilih package save uh, future project uh, yes enter sekarang sedang membuat project-nya uh, project, project view.js nya sedang dibuatkan kita tunggu beberapa saat